Baik, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Selamat pagi. Ini Mister. Terima kasih. Uh, Mister bersyukur dan bergembira hari ini bisa berjumpa dengan kalian kembali, sekalipun kita harus melalui virtual. Ya. Oleh sebab itu, yang perlu Mister sampaikan, Eh, kalian bisa memberikan yang terbaik jadi etika sopan santun dijaga ya coba dinyalakan kameranya jadi ini loh. supaya semuanya bisa berlangsung dengan baik jadi tidak ada yang aneh-aneh semua siswa menjadi teladan yang baik Oke yang ber yang kedua nanti anak-anak jangan lupa untuk screenshot ya kalian dokumen dokumen kegiatan kalian dokumen kegiatan pembelajaran ini uh, nanti bisa di share di uh, grup ya sebagai di kegiatan pembelajaran lalu yang kedua atau selanjutnya kita akan berdiskusi bersama tetapi sebelumnya kita akan mengawali seluruh rangkaian kegiatan pada pagi hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Sam, itu kameranya masih belum connect, bisa di -kan. Oleh sebab itu, saya minta kepada Johan, silakan dipimpin doa. silakan, Cofan, dinyalakan mic -nya. Ya, Mister. Ya, silakan. pimpin doa. Dama-dama Bapak, Dama Putra, Dama Putus. Amin. Tuhan Yesus, kami ingin belajar. Pimpinlah kami untuk belajar, untuk lebih giat. Amin. Dama Bapa dan Putra, Dama Putus. Amin. Terima kasih fan uh, anak-anak kita akan bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan uh, Indonesia Raya ya sebab itu nanti bisa minta anak-anak bisa mengikuti semuanya dengan baik Apakah sudah bisa muncul di layar kalian belum belum bisa muncul ya share screennya mister sudah sudah sudah ada mister baik sudah ya ada Bisa dinyalakan karena kamu sekarang itu belajar, kamu sedang sekolah. Kameranya bisa dinyalakan. Kalau enggak dikeluarkan sama Mister ya. Nanti, oke. sip berikutnya uh, kita akan. Ini ada yang berputar ya. Oke. Kita akan uh, mengikuti kegiatan pembelajaran, yaitu yang pertama, Mister akan berbicara banyak soal uh, apa yang sudah kita pelajari kemarin. Nah, anak-anak nanti bisa lihat ya di layar monitor. Oke, sudah terlihat? Sudah. Nah, sudah. Baik. <tuh>. Ya silakan, kamu amati semuanya mengamati dan melihat kira-kira ini gambarnya apa yang bisa langsung bersuara apa yang sedang kamu lihat air hmm? air, air. Terus. air kincir kincir, kincir. Terus. air kincir panel ya, panel surya terus pabrik apalagi terus gunung gunung terus matahari matahari awan awan baik kalau kita ingat-ingat kembali kira-kira apa yang akan kita pelajari energi energi, energi. ya Nerman. masih ingat ya jadi kalau kita lihat kalau berdasarkan apa yang ditampilkan dalam gambar ini kira-kira energinya ada berapa? Sumber energi. Sumber energi ada ya. tiga Mister. Apa aja yang ada di gambar ini apa aja? Sumber energinya apa air. aja? Air, Air. Mata hari angin. energi air, energi angin, energi. Kita angin. lihat dari air itu akan menggerakkan generator, menggerakkan turbin di dalam bendungan sehingga nanti menghasilkan energi listrik. Energi gerak, merupakan energi gerak di radiator, di generator. Kemudian generator akan menggerakkan turbin, sehingga listrik dapat dialirkan ke rumah-rumah warga. Yang kedua, sumber berikutnya yaitu adalah energi angin. Kalau kita lihat di sini ada kincir angin. Ya, siapa yang pernah melihat kincir angin? Ada? Pernah melihat kincir angin? Nah, di sini mungkin sulit ditemukan ya, tetapi di Eropa ini bisa kita jumpai dengan mudah ya, di Belanda itu hampir semuanya menggunakan energi matahari dan energi air, kemudian energi angin. Energi anginnya di sana makanya Belanda itu juga disebut sebagai negeri kincir angin, karena ribuan angin yang ada di Belanda ya. Kemudian yang ketiga ada angin, Tadi sorry ada apa matahari, matahari, ya kan? Mata kemudian akan tersimpan dalam panel-panel surya dan panel surya akan merubah ya panas matahari menjadi energi cahaya ya merubah ke dalam energi listrik itu juga bisa. Nah oleh sebab itu anak-anak kalian bisa melihat kembali coba sekarang di gambar yang kedua kira-kira apa yang terjadi dengan gambar ini adakah kira-kira energi di dalamnya atau energi yang dibutuhkan ataukah perubahan energi yang ada dalam setiap gambar ini coba siapa yang bisa Briel yang gambar A di mana? Halo Briel Laptop membutuhkan energi listrik agar dia bisa menyala. Ya bagus, membutuhkan energi listrik. Apakah laptop juga bisa menghasilkan energi cahaya? Bisa. Bisa. Nah, bisa kalau nggak ada energi cahayanya ya kita nggak bisa buka laptop, kita nggak bisa lakukan zoom saat ini, oke? Ya. Nah, lalu yang kedua, Abraham, Kamail, apa ini gambarnya? gambar blender, mister. Ah, kira-kira apa yang terjadi dengan blender itu? Dia butuh energi tidak? Butuh energi listrik supaya Untuk. bisa bergerak memotor. Iya. Dan energi listrik yang dibutuhkan dari blender bisa bersumber dari apa? Dari mana? Dari blender bisa dapatkan listrik? Dari mana? Anda yang bisa bantu, silakan. Panu, ayo! Vanu. Leo, nih, Le. dari bendungan tadi, Mister. Ah, bendungan tadi dari energi air, kemudian air menggerakkan apa turbin, ya turbin, kemudian memutar generator, kemudian menghasilkan listrik yang akhirnya bisa disalurkan ke rumah-rumah dan kemudian dicolokkanlah blender itu ke dalam aliran listrik sehingga blender ini bisa menya menyala. Yang perubahan terjadi berarti apa dalam blender ini? Dari energi apa? ke Energi apa? Listrik. Ya, ya listrik ke energi gerak ya energi listrik energi gerak jangan lupa didokumentasikan ya kemudian dari setrika listrik ke panas listrik ke panas betul apa salah betul masa betul. yakin yakin, yakin. Oke, yoshi dinyalakan kameranya yoshi ayo udah berkali-kali mister sampaikan ya jadi, yang baik dari merubah setrika, uh, setrika merubah dari energi listrik menjadi energi panas. Masih gak percaya? Boleh dicoba, panas enggak ditemek. Panas, panas ya, maka gak boleh dibuat mainan. Karena memang bukan mainan ya. Kemudian yang berikutnya ada kompor listrik, kira-kira apa? Konforgas. Konforgas. Masak, kompor gas, kompor listrik, kompor gas. Listrik, panas. listrik, panas. Nah, panas listrik ke panas, listrik ke panas. Nah, dari listrik ke panas. Oke, baik. Oleh sebab itu, tadi sudah kalian pelajari dan apa yang sudah kalian sampaikan itu benar. Ya, benar. Nah, selanjutnya, ada beberapa bentuk-bentuk uh, energi. Oleh sebab itu, lihat pada peta konsep di sini ada tertulis energi kinetik ada tertulis energi potensial beberapa hari yang lalu Mister sudah berikan materi ini boleh dibuka boleh digunakan di buku paket ya. nanti bisa dicek kembali apa itu energi kinetik energi kinetik disebut juga sebagai energi siapa yang bisa disebut apakah energi kinetik Yo. yang bisa siapa? Ada energi potensial? Boleh. Nah, semuanya boleh. Nah, apalagi kalau kita perhatikan di sini ada energi potensial, ada energi kinetik. Kira-kira seperti apa? Ayo, siapa yang sudah bisa? Boleh. Angkat tangan. Agnes Apa energi kinetik? Enggak tahu, mister Enggak tahu Wah, sudah dibaca belum Energi gerak, mister Ya, energi kinetik disebut juga Energi gerak Ini tolong dicatat ya, penting Ya, jadi Energi yang dimiliki oleh benda karena geraknya, karena geraknya. Ya, contohnya seperti apa? Yo, contohnya seperti apa? Contoh energi kinetik. Ayo, contohnya? Kipas, Mister. Kenapa? Bipas, Mr. yakin? Kalau kalian cermati, energi kinetik itu energi yang dimiliki benda karena geraknya. Semakin tinggi kecepatan benda bergerak, maka semakin besar pula yang dimilikinya. Misalnya, sebuah Makin batu, Mister. sebuah batu yang dijatuhkan dari atas meja ke arah gelas di bawahnya. Saat itu, masih di atas meja ya ini maka energi potensialnya besar ya jadi ada di sini saling berkaitan soal energi kinetik dan energi uh, potensial tadi dikatakan energi gerak ya, kemudian uh, apa namanya ada juga energi potensial nah, itu apa energi potensial energi yang tersimpan oh. dalam suatu benda karena ketinggiannya karena ketinggiannya maka tadi Mr. Alfon sampaikan ketika benda jatuh itu contoh aja ya itu contoh sekedar contoh nah maka bagaimana kalau kita bisa eh, tahu taunya energi, energi potensial atau energi kinetik itu seperti apa apa yang bisa? Nah. Pernah melihat ban meletus? Pernah. Nah, kira-kira kenapa ban bisa meletus? Anginnya kelebihan. Anginnya terkena kelebihan. Yakin terkena. An hanya anginnya kelebihan? Terkenapaku. Terkenapaku. Ah, terus apa lagi? Kenapa panas? Terkena paku itu karena apa? Berarti rodanya bergerak, enggak banyak. Kok sampai terkena ter paku? Ter ter ya bergerak, bergerak kan? kan? Nah, maka ketika bergerak ini ban itu juga akan apa? timbul gesekan yang mengakibatkan pa, panas. Nah ini yang disebut e sebagai energi e, contoh energi kinetik. Lalu setelah melakukan olahraga kalau kalian setelah melakukan senam tubuh panas enggak? Panas, mengganas. Panas. Nah, nah, sama Jadi yang memicu gerakan. Pernah tahu hujan deras? Pernah merasakan hujan deras, ada petir, kacanya bergetar? Panas. Panas. Nah. Nah, itu juga panas. contohnya. Ketika kamu menendang bola, kemudian bolanya menggelinding, buah jatuh dari pohon, pernah melihat seperti itu? Mana nih? Oleh sebab itu Dua Energi ini biasanya berkaitan erat Selanjutnya ada energi panas, mekanik, listrik Mekanik berarti berkaitan dengan apa? Ada energi panas Energi panas disebut juga sebagai energi kalor Ditulis ya, jarak ya Energi panas disebut sebagai energi kalor ada energi mekanik, energi listrik, energi magnet. Nah, saya tanya, di mana letak kekuatan magnet itu? Kutub magnet. Kutub magnet. Kemudian daerah sekitar mana disebut? Disebut apa? Medan magnet. Medan magnet. Yoshi, kalau belum siap itu diperhatikan baik-baik. Karena kamu direkam ini sama mister kok oh, malah berganti, membetulkan baju di sini. Harus kalau menutupkan baju ya di kamar dulu, ini sudah direkam sama Mister. Ya, dilihat banyak orang nanti. Ya, enggak baik. Ada energi elastis, disebut juga sebagai energi pegas energi nuklir, energi kimia, energi gravitasi, cahaya, dan seterusnya. Bahkan kemarin sudah Mister sampaikan, maka dapat didefinisikan bahwa energi itu adalah kemampuan untuk melakukan suatu usaha atau kemampuan melakukan suatu pekerjaan. Nah, ini contohnya. Ini apa ini? Gambar apa ini? Duracell ini. Baterai. Baterai. Ya. Ada energi kimia, listrik, panas, ya. contoh-contohnya seperti ini. Kalau kamu lihat energi nuklir. Ini apa energi? Kamu lihat itu. Ada dua gambar ini, gambar apa? Gambar apa? Sesuatu yang nuklir. Nuklir bom, ya ini dampak daripada bom, ya. Bom nuklir itu dahsyatnya seperti ini, anak-anak. Kalau meledak. Ya. Energi cahaya, energi kinetik. Ini gambar peluru, ya, peluru yang keluar dari pistol, itu. Nah, energi dapat berubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Betul enggak? Betul, betul. Bisa enggak energi panas menjadi energi listrik, energi listrik menjadi energi gerak, bisa enggak? Bisa. Bisa. Kamu bisa mendapatkan dalam kehidupan sehari-hari kalian? Bisa. Bisa. Oke. Okay. Nah, perubahan energi seringkali disertai dengan yang namanya perpindahan energi. Ini catat penting ya saya ulang perubahan energi seringkali disertai perpindahan energi. ya perubahan energi seringkali disertai sebagai perpindahan energi sebagai oke berikutnya energi kinetik energi yang dimiliki karena sebuah benda bergerak Tadi sudah diuraikan, sudah disampaikan sama Mister bahwa energi yang dimiliki karena sebuah benda bergerak. Kalau tadi dicontohkan roda berputar, berarti roda ini bergerak, enggak? Bergerak. Bergerak. Ya. bergerak. Berarti kalau dia bergerak itu mampu menghasilkan energi, enggak? Mampu menghasilkan. Oke, nih kamu lihat, berarti di sini ada roket contohnya ya energi potensial gravitasi nah, kemarin kita sebutnya Ya seperti apa ini energi yang dimiliki karena posisi benda disebut potensial nah, gravitasi dicontohkan apa ini dicontohkan apa Seperti apa kira-kira ayo Pohon, ada dibuka, ya. Gimana kemarin? Kan sudah dikasih tahu contoh-contohnya. Itu kalian sudah lakukan, contohnya seperti apa? Tuh, hmm? lupa coba dibuka buku catatannya. Ayo, diperhatikan. Dibuka buku catatannya dipelajari kembali, dibuka buku paketnya dipelajari, ya. Nanti kamu akan nanti akan disertanyakan kembali. Energi mekanik, nah, jumlah energi potensial gravitasi dan energi kinetik, ini merupakan satu rangkaian. Oleh sebab itu ada hukum kekekalan energi, ini penting. karena ya? Yang pertama adalah energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Jadi energi itu enggak bisa diciptakan anak-anak. Energi itu berlangsung secara alami. Enggak, enggak bisa kita menciptakan sebuah energi. Dan energi itu juga tidak dapat dimusnahkan. Siapa bisa memusnahkan angin? Enggak ada. Siapa bisa memusnahkan air? Enggak ada. Ya. Sebab itu... Ini menjadi penting. ya Lalu energi berubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain, namun jumlahnya tetap, ya, tidak mengalami perubahan. Ya, saya ulang, jadi ini hukum kekekalan energi yang pertama, bahwa energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Yang kedua, energi berubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Namun jumlahnya tetap Baik, dari sini apakah ada pertanyaan? Tidak Tidak ada? Yakin? Yakin, yakin. Kalau yakin silakan ini silakan di screenshot dan dikerjakan <tuh> <tuh> Sudah di screenshot? Sudah Ya silakan dulu. Nanti dicari contoh gambarnya itu seperti apa. Ya yeah, mister. Sudah? Sudah. Sudah. Yeah, kira-kira, kira kalau yang tak tuju menggunakan scrollnya mister, kelihatan enggak ini. Gambar apa ini? Center. Nah kira-kira dari energi apa ke apa? Energi yeah, dari energi cahaya Masa dari apa listrik ke huh? listrik ke nah. ya. listrik. nanti tugasmu adalah mencari lima contoh energi gerak energi listrik energi gerak energi bunyi carilah lima contoh masing-masing dah jelas ya carilah ya, jelas. lima contoh masing-masing oke okay. nanti kita akan lanjutkan pada sesi yang kedua sekarang anak-anak mengerjakan terlebih dahulu kalau kalian lihat hari ini mister juga sedang menjadi panitia ANPK jadi mister banyak kegiatan yang harus diselesaikan oleh sebab itu dikerjakan dulu nanti kalau misalnya ada waktu mister akan ambil Selang waktu untuk sesi yang kedua, ya, semoga nanti kita bisa lakukan itu. Baik, anak-anak semuanya, kalau sudah, apakah kalian ada yang bertanya? Tidak ada. Ya. E, yakin, yakin. yakin Mister. In. Kalau yakin, oleh sebab itu nanti. Uh, kalian bisa mengerjakan, tetapi Mr. Mengerjakannya akan Mr. Pantau dari sini. Ya. Nanti kamu akan tak berikan link untuk sesi yang kedua, sesi mengerjakan linknya akan saya share setelah ini melalui grup wa. Oke? Okay? Bagi teman-teman nanti yang nggak bisa hadir nanti silakan diinformasikan supaya teman-teman uh, bisa mengikuti dengan baik. Lalu yang Mr. Sampaikan lagi adalah bahwa kalian masuk juga pada pembelajaran apa? IPAS ya. Yang kita diskusikan tadi soal energi tadi itu ya, dari awal hingga akhir saya ulang apakah anak-anak ada pertanyaan? Tidak ada? Jelas semua? Jelas? Jelas. Baik, kalau jelas kita akhiri kegiatan kita. Dengan berdoa terlebih dahulu, Agnes silakan dipimpin doa. Nam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Amin. Tuhan Yesus, terima kasih atas segala berkatmu yang Kau berikan kepada kami. Kini kami selesai pembelajaran. Berkatilah kami supaya kami lancar melakukan kegiatan pada sehari-hari ini dengan baik dan lancar. Amin. Namamu kami puji kini dan sepanjang segala misal. Amin. nama Bapa, Putra Tuhan Kudus. Amin.